Harga sejumlah komoditas pangan pada hari ini, Selasa, 1 Agustus 2022, mengalami penurunan. Harga cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, telur ayam, bawang putih dan merah, daging ayam dan daging sapi terpantau turun. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIPS, harga cabai merah besar per 1 Agustus 2022, turun 3,45 persen atau Rp2.550 menjadi Rp71.350 per kilogram, kilogram. Sedangkan cabai merah keriting turun 2,41 persen atau Rp1.750 menjadi Rp71.000 per kilo. Penurunan yang sama terjadi pada cabai rawit hijau yaitu Rp54.950 per kilo dari minggu sebelumnya yang berada di angka Rp56.800 per kilo. Maka penurunan sebesar 3,26 persen atau Rp1.850 per kilo. Sementara itu, harga cabai rawit merah turun 2,12 persen, atau Rp1.550 per kilo menjadi Rp71.450 per kilo, di minggu sebelumnya dihargai Rp73.000 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 3 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.